lele ah, gagal saudara-saudara ah. gagal aduh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, selamat berjumpa kembali dengan channel orang garut 9c dimana kali ini saya acaranya berbeda yaitu berhubung ini lagi puasa acara ngabuburit uh, saya akan mengikuti perjalanan dua orang aa oh, yang suka atau yang mempunyai hobi yang sama yaitu katanya mancing. Apa ah, dari kau ya A? Hei, halo, halo. <laughs> ah, Napa kalian? Atau sarang saha? Asep. Oh Asep, Asep, Asep, Asep. Asep Nawa. Asep, Asep Corona, Asep Corona. Ini jadi Asep Benny. Oh Asep Benny ya. Siapa tuh? Dari kau mana ya acara? Anu di teh Manawi orang kasiudian. Cudian, oh. Kita ikuti perjalanan AA yang ganteng ini mau mancing katanya siap let's go A. ayo jangan lupa terus uh, ikuti perjalanan kita untuk Ngabuburit uh, sahabat berhubung direncanakan mau koci udian kata uh, sihnya pemancing mancingnya. Bagusan di sini mudah-mudahan hasil, tapi saya ketinggalan. Ini kita susul saja, mudah-mudahan hasil sesuai yang diharapkan. Itu banyak pakai apa? Hati ini persiapan pasang umpan Ya enggak ada uh, umpan khusus? gak ada, manualan jantrik, aja jantrik jangkrik. jantrik oh paling jantrik ya kalau dilihat dia CIA ini suka uh, yang main-main dangdut gitu? Bukan, betul? Bukan. oh bukan? asep-asep Corona oh asep Corona tidak jelas soalnya dipakai masker jadi oh. kegantengannya <laughs> belum jelas nanti kita kepo-kepoin terus <laughs> sabar alami, ah, ya, ah. tas dua bulan ya? Ah. Dua bulan. Dikati, uh, ngabuburit, yma, Uum, acara ngabuburitnya. saya ah. <laughs> Jadi sih ah, ini eh, sahabat eh, ngabuburit daripada melamun di rumah, katanya jadi cari-cari waktu diisi dengan hal positif ngahuleng cari nurido gitu, <laughs> eh, mana sana yang ngurujut, <laughs> itu tuh pernah kayak yang lubang mang oh kantos oh kantos nih paling mana di dia anes dimana sama di kali dari di, di ciparukung oh ciparukung nah, tapi tidak pentingnya seberapa ya, kayaknya seberapa kilo seberapa hiji kampung teh kayaknya dua dua sekitar hmm. seberapa kiloan uh, karena satu kiloan lah lampu oh satu kiloan setengah kami posisi di Dima, bakal yang lubang di tempat nukil? Oh, ini Dima malam, seringlah, oh, mancing malam. Sudah malam, jadi uh, siang mah khusus gitunya? Khusus ikan-ikan kecil, jangka ada rame. Jadi sahabat uh, seakang si ini pernah mendapatkan uh, ikan sidat ya, tapi bukan di sini lokasinya. Terus uh, tidak sembarang mancing, katanya harus uh, di waktu malam sudah keluar. Jadi paling rata-rata di sini dapat ikan nilam, ikan nila, ikan mas. Kalau bahasa sehari-hari orang orang sinimah nilam, gurame, eh bentar. oh bentur, bentur udikan ya. Semangat semangat. Anak ayah tuh saya ngurunjut ngurunjut belum, aduh, ya mudah-mudahan sama ngurunjut tepi langsung naik ya. Hasil. Awas, awas, awas. awas lepas mang, ya alek, mantap. Alek, alek, alek, alek. Hasil, nggak juga guys. Dapat tele. Matallah, oh, gagal. Saudara-saudara, gagal. Aduh. Oh, kacau. Ini pengaruh apa ini gagal? <SISTER UNKARAT> oh, sahabat <SISTER UNKARAT> kayaknya kailnya terlalu kecil makanya gagal aduh <SISTER UNKARAT> aduh. aduh hampir ini ekspresi kekecewaan dari <SISTER UNKARAT> si abang-abang aduh kacau lele jumbo udah hampir naik ke darat tapi berhubung kailnya terlalu kecil Ya, biarkan saja. Ternyata ada jalur alternatif untuk naik ke atas. Sana Rekel.